Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di VIN channel hari ini kita akan mewarnai ya teman-teman enaknya kita mewarnai apa ya monster ini ada monster ini bagusnya yang warnai yang warnain yang apa ya teman-teman bagusnya yang mana ya ini ya teman-teman kayaknya ya nah, kita coba kasih warna apa ya pokoknya teman -teman kamu ya teman-teman hai, -teman bagus ya teman-teman bagus ya teman-teman itu tanduknya nanti ya teman-teman Ada lidah, kita kasih warna apa ya? Kasih warna ini aja ya, teman-teman. Ya. Nah, gini. Lalu matanya kita kasih warna Nih, biru aja. Agak susah ya, teman-teman, warnanya. Nih. itu ada tanduknya kita kasih warna apa ya tanah mana nih teman-teman carikan ayo yang ungu kayaknya lalu nah. nah, itu ada tangannya kita kasih warna warna apa ya coklat ya cepat aja selang-seling ya teman-teman ini lalu yang ini show asyurul sepinya aja enggak pak ini. Nah, ini bagus. ini nah, tangannya, Oke. Tangan bagus, Oke. Nah, ya, teman-teman tangannya. Jauh yang itu teman-teman, yang ini aja Saya kan dengerin teman-teman Jauh ini Nah. Kita kikirin teman-teman Ini ya teman-teman seperti -teman. tahun sedikit <Susuk> nah gini ya teman -teman itu ada bunganya kita kasih warna yang mana nih teman-teman yang ini teman-teman teman-teman warnanya ternyata terlebih ya, teman, teman, ini kita hapus lalu kita kasih warna apa yang ini ini aja ya teman nah gini lalu ini tapi kayaknya jelek ya teman-teman warnanya ini semua tapi gak apa-apa deh -apa, ya nya lalu tanahnya kita kasih warna coklat kasih warna coklat tanahnya teman-teman dari saya teman-teman kalau kalian suka bisa subscribe ya Oke okay, bye